Harga Vario 125-2020 salah satu motor matik Honda terbaik adalah Honda Vario 125. Motor ini menawarkan mesin 125 cm3 yang bertenaga dan hemat bahan bakar. Honda mengklaim motor ini memiliki konsumsi bahan bakar mencapai 55 km per liter Euro 3 dan 59,5 km per liter Euro 2. Kemampuan ini tidak lepas dari teknologi PGM-FI dan SP yang selama ini menjadi andalan Honda dalam mempersenjatai motor matik miliknya. Selain itu, tersedia pula dua varian Honda Vario 125 yang terdiri dari CBS dan CBS ISS. CBS adalah singkatan dari Kombi Brake System, sedangkan ISS adalah Itling Stop System. Rupanya harga Vario 125 cbs ISS dibanderol lebih mahal dengan selisih mencapai 600 ribu rupiah. Teknologi idling Stop System berguna untuk mematikan mesin secara otomatis saat berhenti lebih dari tiga detik, sehingga bahan bakar tidak terbuang sia-sia. Masih banyak fitur menarik lainnya, dan untuk mengetahui semua fitur dan harga Honda Vario 125-2020, silahkan simak informasi otomotivo.com berikut ini. Spesifikasi dan harga Vario 125 2020. Desain dan dimensi. Dimensi 1919 kali 679 kali 1062 memberat 111 kg kapasitas tangki 5,5 liter jarak sumbu roda 1280 mm jarak terendah ke tanah 132 mm tinggi tempat duduk 769 mm. Desainnya mirip Honda Vario 150. Hal ini bisa terlihat dari lampu depan yang sama-sama memiliki desain dual KNI LED Headlight yang tampil semakin agresif dan lebih terang dibandingkan lampu standar. Motor ini juga memiliki bagasi serbaguna yang bisa menampung barang bawaan sebanyak 18 liter. Itu artinya kita bisa menyimpan satu helm full face pada bagasi Honda Vario 125. Pada bagian depan juga tersedia gantungan barang multifungsi dan pijakan kaki cukup luas. Apabila diukur dimensinya memiliki bentang panjang 1919 mm, lebar 679 mm, dan tinggi 1.062 mm. Jarak antara roda depan sampai belakang mencapai 1.280 mm. Kemudian untuk jarak terendah ke tanahnya mencapai 132 mm. Joknya tidak terlalu tinggi, sehingga semakin nyaman dikendarai oleh semua kalangan. Nah yang paling penting bobot Honda Vario 125 tergolong sangat ringan, yakni seberat 111 kg. Tentunya hal ini akan meningkatkan kemampuan akselerasi Vario 125, sehingga bisa berlari mencapai 96 km per jam. Spesifikasi mesin Tipe 4 langkah, soh dengan pendinginan cairan, Esplapasitas 124,8 cek tenaga maksimum 8,2 kW, 11,1 PS, 8,500 RPM torsi maksimum 10,8 Nm, 5,000 RPM sistem bahan bakar fuel injection, pGMV tipe starter-starter kaki dan starter elektrik tipe transmisi otomatis. V-Matic Bore x 52,4 X 57,9 memperbandingan kompresi 11 banding 1. Kemampuan akselerasinya 12.4 detik dari 0 sampai 200 meter. Alhasil Honda Vario 125 menjadi salah satu motor matik dengan kemampuan akselerasi terbaik di kelasnya. Motor ini mengusung mesin berkapasitas 124,8 cm3 dengan tenaga maksimum sebesar 8.3 ku yang diraih pada putaran mesin maksimal 8.500 revolusi per menit. Sedangkan torsinya menembus 10,8 Nm pada putaran 5.500 revolusi per menit. Tenaga dan torsinya sebanding dengan harga Vario 125-2020 yang cukup terjangkau. Terlebih motor ini menawarkan konsumsi bahan bakar yang sangat irit berkat teknologi PGM-FI. Sistem pembakaran full injection menjadi standar wajib sepeda motor masa kini. Namun bukan itu saja teknologinya karena masih ada teknologi ACG Starter yang membuat mesin tanpa suara saat dihidupkan. Lalu ada pula teknologi idling Stop System yang otomatis mematikan mesin saat berhenti lebih dari tiga detik dan mesin akan menyala kembali saat tuas gas diputar. Teknologi tersebut akan mencegah bahan bakar terbuat percuma, sehingga membuat Honda Vario 125 SP lebih irit dan ramah lingkungan. Rangka dan Kaki-Kaki rangka tulang punggung suspensi depan teleskopik suspensi belakang lengan ayun dengan shock tunggal ukuran ban depan 80/90-14 MC40P tubeless ukuran ban belakang 90/90-14 MC46P tubeless rem depan cakram hidrolik dengan piston tunggal rem belakang tromol sistem pengereman combi brake sistem. Teknologi itling stop System hanya tersedia pada varian CBS ISS yang notabene dibanderol lebih mahal dibandingkan harga vario 125 standar. Kemudian soal kaki-kaki terpasang suspensi depan bertipe teleskopik dan suspensi belakang yang menggunakan lengan ayun dengan shockbreaker tunggal. Suspensinya cukup empuk dan banyak orang yang mengatakan Honda Vario 125 lebih nyaman dibandingkan motor Matik Yamaha yang sama-sama mengusung mesin 125 cm³. Rem belakang Honda Vario 125 SP masih tromol. Sedangkan untuk bagian depan memakai rem cakram hidrolik dengan piston tunggal. Semua tipe Vario 125 dilengkapi teknologi kombi Brake System yang mengoptimalkan kestabilan rem depan dan rem belakang sehingga lebih pakem saat menghentikan laju kendaraan. Selain itu, Vario 125 dilengkapi bantu beles yang membuat Velg Sporty berwarna hitam. Anda saja Honda merilis Vario 125 dengan Velg Gold layanya Vario 150, tentu motor ini semakin diminati masyarakat Indonesia. Pilihan warna Vario 125 Bantu beles pada bagian depan memiliki ukuran 80/90-14 MC40P dan ban belakangnya 90/90-14 MC46P. Ukuran bannya sangat standar dan sayangnya belum menggunakan ban tapak lebar yang sedang menjadi tren saat ini. Lalu untuk tangki bahan bakarnya memiliki kapasitas 5,5 liter, sehingga tergolong besar untuk menampung premium, pertalite ataupun pertamax. Bagi yang memiliki banyak uang lebih baik menggunakan Pertamax yang membuat proses pembakaran lebih sempurna dan menghasilkan tenaga lebih besar. Selanjutnya soal kelistrikan, Honda Vario 125 memakai aki dengan baterai 12V5A. Sedangkan businya bertipe NDU27EPR9, NGK cpr 9 ea 9 Semuanya tersaji sempurna untuk meningkatkan performa motor matik murah ini. Terlebih harga Vario 125-2020 tergolong terjangkau, sehingga cocok bagi masyarakat Indonesia yang mencari motor matik di bawah 20 juta rupiah. Selain itu, Vario 125 memiliki panel meter full digital yang membuat informasi berkendara secara lengkap. Lalu berapakah sebenarnya harga Vario 125-2020 di Indonesia? Daftar harga Honda Vario 125 Harga Vario 125 CbS, 20.263.000 harga Vario 125 CbS, 21.133.000 harga terbaru, daftar harga motor Honda. Seperti yang Mas Bro lihat di atas, harga Vario 125, 2020 di Bandrol Rep, 20 jutaan. Harga motor Vario ini tergolong terjangkau dibandingkan Vario 150 yang melebihi 23 juta rupiah. Walaupun kapasitas mesinnya lebih kecil, namun motor ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan transportasi seharian penuh. Terlebih Honda Vario 125 memiliki tenaga dan torsi yang cukup besar, sehingga performanya bisa diandalkan. Konsumsi bahan bakarnya juga sangat irit, sehingga membuatnya menjadi salah satu motor paling irit di Indonesia. Masih banyak referensi modifikasi Vario 125 lainnya, dan untuk mengetahui informasinya secara lengkap silahkan simak informasi berikut ini, referensi modifikasi Honda Vario 125. Nah selanjutnya mari kita simpulkan apa saja kelebihan dan kekurangan motor matik bermesin 125 cm3 yang satu ini. Kelebihan motor Vario 125 Harga Vario 125-2020 dibanderol di bawah 20 juta rupiah. Memiliki desain modern dengan lekukan bodi agresif yang terlihat lebih sporty dibandingkan Vario 110 ataupun motor matik lainnya. Bobotnya cukup ringan, sehingga lebih mudah bermanuver melewati padatnya perkotaan. Dilengkapi teknologi combi Brake System yang mengoptimalkan kontrol pengereman roda depan dan belakang. Tersedia teknologi indeling stop system pada varian CBS ISS yang berguna untuk mematikan mesin secara otomatis saat berhenti lebih dari tiga detik, seperti di lampu merah ataupun lainnya. Alhasil konsumsi bahan bakar semakin hemat dan bahan bakar tidak terbuang percuma. Menggunakan bantu beles dengan desain velg yang keren. Memiliki bagasi luas yang bisa menyimpan satu helm full face. Lampu depannya sudah LED dan memiliki desain agresif serta modern. Kekurangan motor Vario 125. Rem belakang masih tromol. Belum menggunakan ban tapak lebar. Kelebihan dan kekurangan Honda Vario 125 di atas bisa menggambarkan bagaimana kehebatan motor Matic Honda ini. Harga Vario 125 yang dibanderol 19 jutaan semakin melengkapi daya tariknya. Sayangnya harga Vario 125 lebih mahal dibandingkan harga Yamaha Mio S yang sama-sama mengusung mesin 125 cm3. Hal ini tidak mengurangi minat masyarakat Indonesia untuk membelinya dan terbukti Vario 125 menjadi salah satu motor terlaris di Indonesia bersamaan dengan Vario 110 dan Vario 150. Bagaimana? Tertarik membelinya?